Hello, apa khabar semua? Rasanya ramai yang dah dengar aplikasi terkini yang dikatakan akan mengubah segala-galanya dalam dunia ini khususnya dunia internet di mana chat GPT yang dikeluarkan oleh OpenAI dikatakan akan mengubah cara kita bertanya soalan cara kita mencarikan maklumat cara kita menyelesaikan masalah tapi betul ke chat GPT ini? Hebat sebegitu ataupun ia hanyalah sekadar angan-angan uh, mak jenin da, di mana kita nak hasilkan aplikasi AI yang dapat berinteraksi seperti manusia. Baiklah dalam video ini saya akan kongsi sedikit apa itu ChatGPT dan kenapa uh, ramai yang memperkatakan tentang kehebatan aplikasi ini. Baiklah, chat GPT yang dikeluarkan oleh OpenAI ini adalah sebahagian daripada kajian ataupun eksperimen yang telah dijalankan oleh OpenAI dalam membangunkan Uh, pelbagai aplikasi yang membantu manusia untuk memproses bahasa secara semula jadi ataupun natural language processing so sebenarnya asal-usul ChatGPT GPT ni bermula sejak 5 tahun lepas lagi uh, di mana usaha oleh pihak seperti Google AI dan juga OpenAI telah memperkasakan lagi kandungan-kandungan ataupun formula-formula yang sesuai untuk memproses data-data bahasa yang sangat banyak di dunia ini cuma OpenAI dia lebih proaktif dia tak hatkan uh, kajian-kajian mereka itu dalam bentuk yang hanya boleh digunakan oleh pembangun aplikasi dan sebagainya mereka buat sesuatu yang memudahkan orang ramai untuk menggunakannya maka lahirlah uh, ChatGPT. kalau yang tanya tentang GPT sebenarnya adalah generative pre-trained transformer kalau kita tengok perkataan tu generative adalah menjana, pretrain tu adalah dilatih terlebih dahulu dan transformer adalah mengubah sesuatu. Sebenarnya di sebalik tabir GPT ini adalah Uh, berjuta-juta algoritma ataupun algorithm ataupun formula yang sentiasa memproses input-input bahasa dalam pelbagai bentuk untuk dikeluarkan balik dalam bentuk uh, bahasa yang kita faham dan GPT ini juga berfungsi untuk mencari maklumat yang ada dalam pangkalan data yang telah pun dilatih sebab tu dipanggil pre-trained sebab dilatih terlebih dahulu untuk proses dan ditransformkan ataupun diubah dalam bentuk yang kita boleh faham. Dan bila dia ubah dalam bentuk tu, ChatGPT dia ubah dalam bentuk chat lah. So, anda boleh pergi ke chat.openai.com. Right, pergi saja link ini. Jangan terperdaya dengan link-link ChatGPT yang ada tu. Yang ada aplikasi Android semua tu. Sebab ada yang mengambil kesempatan menggunakan nama yang sama. Dan dia suruh bayar dan sebagainya. Jangan ya. Setakat ini, ChatGPT masih lagi percuma. So, apa yang berlaku ialah kita sign up sahaja. Right, di sini. Dan kalau ada hard anda boleh log in. Kalau saya tekan log in, anda boleh link terus dengan account uh, Microsoft anda ataupun Google. Bila kita dah log masuk, kalau ada update-update terkini ataupun info terkini, mereka akan tunjuk di sini. So, nampak di sini, nampaknya Gen 30 version ni adalah Gen 30 yang baru sahaja dikeluarkan 2 hari lepas. Dan kita akan diperkenalkan dengan... Uh, antara muka ataupun interface sebegini. Nampak simple dan ada uh, perkara yang anda boleh lihat sini. Dia akan tunjuk example yang ada. Kalau anda tak pasti apa boleh buat dengan chat GPT ni, anda boleh tekan side di sini. <coughs> Kalau dia akan bagi tahu juga kelebihan dia dan juga limitasi ataupun kekurangan. Perkara penting yang kita kena tahu adalah limitasi ini. Sebab tidak ramai yang beranggapan bahawa chat GPT ni adalah dia macam semua dia tahu. Tak. Banyak uh, data yang diada dalam sistem ini masih lagi dihadkan sebab ini adalah fasa eksperimentasi ataupun masih lagi dalam bentuk kajian. So OpenAI masih belum melatih Cik GPT untuk merangkumkan semua data-data yang ada di dunia ini. Tapi setakat ini ia memadai untuk kita lihat kebolehan fungsi yang ada di sini dan kemudian bila ChatGPT diperkembangkan lagi dengan data-data yang ada ataupun ilmu-ilmu maklumat yang ada di dunia ini makin hebatlah dia akan menjana informasi lagi satu adalah semakin ramai yang menggunakannya semakin banyak yang dia dapat feedback ataupun maklumat last makin hebatlah juga sistem ini so dia ada baru fungsi kalau tak suka dark mode ni saya suka dark mode kalau tak pilih tekan light mode dia akan jadi bentuk light macam ni kalau nak join OpenAI pun Discord boleh juga Discord ada aplikasi sosial media yang di mana komuniti OpenAI berada di sana untuk berkongsi maklumat dan juga melaporkan sebarang kesalahan yang ada saya selalu juga di sana. Ada update nak info kalau ada maklumat terkini, anda boleh klik di sini. Kalau nak clear, boleh clear conversation. Baik, kalau nak nak mulakan new chat sahaja, just tap je soalan-soalan di sini. Contoh, terangkan makna bulan. Contoh lah kan, terangkan makna bulan. Setakat ni OpenAI menyokong pelbagai bahasa. Tapi uh, dalam bahasa selain bahasa Inggeris, jawapannya agak... Um, Kurang sikitlah orang kata taklah hebat mana sebab masih lagi dikongkong. Tapi bahasa yang uh, database uh, paling besar adalah English. So kita kalau kita guna English, dia punya responses tu lebih... Ataupun maklumat last dia tu lebih natural. Nampak sini? dia Bulan adalah objek astronomi yang berat. Kadang-kadang kalau bahasa Melayu ni, dia akan keluar dalam bahasa Indonesia. Jelas bahawa kandungan dalam bahasa Melayu masih lagi kurang. Dan manakala uh, kandungan dalam bahasa Indonesia tu lebih banyak. Kadang-kadang lah tak semua. Contoh. Uh, yang bagus ni adalah, Cik GPT ni dia akan teruskan apa yang kita tengah berwal ni. Contoh, kalau kita ter terang tentang bulan, Contohlah saya kata saya tidak faham Saya tidak perlu berikan konteks Saya hanya kata saya tidak faham Dia akan ambil balik apa yang dah dikejana balik Dan dia akan uh, uh, terangkan lagi Contoh nampak dia minta maaf Saya akan menjelaskan dengan lebih sederhana Nampak lebih salahlah sini kan Tapi ni bahasa yang ada dalam sistem dia setakat ini Bulan adalah benda bulat yang berada dadada. Dia cuba terangkan dalam bahasa yang lebih mudah Tapi kadang-kadang bahasa yang lebih mudah tu lagi susah untuk kita faham setakat ini inilah limitasi yang kita kena jaga-jaga. Tak semua jawapan dia pun betul juga. Terutamanya kalau jawapan yang berkaitan dengan sains dan matematik kita harus semak balik ataupun fakta-fakta tertentu. Ha? Contoh kalau saya tanya who is the prime minister, sorry, prime minister of Malaysia dia akan bagi maklumat yang agak lambat dan kadang-kadang dia akan mark terus dengan 2021 nampak So, masih lagi data lama. Yang ni yang kita kena faham. Kalau kita tidak jaga-jaga, kita tidak bagi tahu pengguna bahawa ini limitasi dia. Orang akan nanggap, oh, ni chatbot ni. Semua yang dikatakan oleh Open uh, ChatGPT ni semua betul. Tak, ya. tak ya Ini adalah fasa eksperimentasi. Right, yang ni satu. Dia boleh buat banyak lagi. Kita boleh tulis lagu. Write song. Kalau lagi lagi specific, lagi bagus. Write song about a man in Sarawak trying to use robot <laughs> contoh, kan bagi saja prom, dia akan cuba jana, kadang-kadang mengambil masa sedikit, macam ni dia makan, makan makan masa sikit, tapi agak laju sebab kalau dibandingkan dengan usaha kita untuk mencari maklumat dan mengolah balik semua ni, akan mengambil masa yang lagi, uh, lagi panjang nampak, kalau kita rasa kita nampak macam kita, uh, kita tak berapa suka dah kita boleh tekan stop generating so dia akan berhenti menja menjana maklumat, kalau Dah selesai nanti, kita boleh suruh repeat lagi untuk jana, respon-respon yang lain. Okay? Cuma, apa yang saya perhatikan, bila kita jana secara kerap kali, sebenarnya kita boleh uh, mengenal pasti bahawa ada bahagian-bahagian tertentu yang dia berulang. Dan ada yang bahagian yang salah, diulang balik. Uh, ini adalah problem yang sedang di, ataupun masalah yang sedang dihadapi oleh AI sekarang ni. Yang dipanggil sebagai... Um, buat pandailah, memandai kan uh, hallucination of intelligence di mana dia olah ayat tu seolah-olah dia tahu, sebenarnya dia tak tahu Uh, yang ni lah bahayanya kalau kita tak mengajar pengguna CKGBT ni untuk mengawasi perkara-perkara uh, begini. Tapi setakat ini, kalau untuk membuat sesuatu yang uh, biasa, yang yang uh, you know basic, kita boleh gunakan CKGBT untuk membantu kita dalam harian. Nampak, dia jana secara lambat sebab mungkin konteks ini agak sukar untuk ditukarkan dalam bentuk uh, lagu. Tapi yang ni dah nampak, dah mantap. Senang-senang saja dia create. So, kita boleh ubah dan buat secara apa yang kita nak saya akan stop sebab lambat sangat ni. Nak tulis cerita pun boleh, tapi yang paling uh, common sekarang ataupun paling umum sekarang adalah coding juga. Code eh uh, you nak know, make a code uh, for a homepage with Contohlah, nak animated uh, menu. So, dia akan keluarkan kode juga. So, ramai juga pengguna ChatGPT yang menggunakan ini. Seb uh, sebahagian teknologi GPT ini, ini juga digunakan oleh aplikasi seperti GitHub uh, untuk menjana data, kod-kod, Ataupun menjana formula-formula uh, untuk kita selesaikan. Nampak tak di sini? Alright. Ha, ini beri idea jana lah. Tapi persoalannya sekarang, adakah ChatGPT ini akan mengubah segala-galanya? Bagi saya, kalau kita ambil sahaja chatbit ini secara khusus sebegini, sebenarnya dia memang agak terbuka. Masalah bila sesuatu aplikasi itu terlampau terbuka, pengguna-pengguna yang hadir ke sini contoh, dia tidak kira hak umur. Bahayanya adalah mereka mungkin mengakses informasi-informasi uh, tertentu ataupun pertanyaan soalan tertentu yang mungkin mendatangkan mudarat. Walaupun dalam ChatGPT ni dia menghalanglah. Contoh kalau kita tanya tentang buat bom ke semua tu dia memang halang tapi kita tak tahu. Sebab bila kita tukar bahasa sedikit mungkin dia tertipu. AI ni tertipu, maka dia bagilah tahu perkara-perkara yang tidak sewajarnya. Bagi saya, kalau kita gunakan dalam pendidikan ataupun pengajaran, boleh. Kita anggap ni sebagai satu alat membantu pelajar untuk bertanya soalan. Kadang-kadang kalau kita nak suruh dia tanya dalam kelas tu, banyak sangat kan pelajar, susah dia nak tanya soalan satu-satu. So, kita boleh suruh dia tanya di sini dulu, kemudian ambil jawapan yang diberikan itu dan semak buat saya makan seperti juga kita bila kita terima jawapan daripada WhatsApp semua itu ataupun uh, mesej-mesej yang kita terima itu, kita kena semak dulu kan sebelum kita boleh boleh percayakan tapi kalau nak buat benda asas seperti uh, you know tulis lima ayat tentang cinta umpamanya nampak you can be specific you can say write five paragraph about something dia akan buat lima paragraph itu yang ni ayat lah so dia akan buat uh, lima ayat Nampak? Berikut ada 5 ayat tentang cinta-cinta. Dia akan ambillah mana-mana tu. Maksudnya adalah tu dia cari dalam pakalan data dia. Kalau tak ada, dia akan kata tak ada. Alright? Nampak? Kelebihan uh, Check GBT adalah dari segi janaan secara cepat dan juga uh, uh, efisien. Tapi, dari segi ketepatan itu, kita harus lebih berhati-hati. Setakat inilah. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku kemudian hari. Mungkin versi keempat nanti, Check GBT 4 nanti, akan lagi hebat di mana kita boleh... Uh, melatih uh, Cik GPT ini untuk menyerap apa yang kita sumbangkan. Setakat ini kita hanya bagi tahu saja. Uh, mungkin uh, ChatGPT bersih lain kita boleh boleh ajar dia. Selain dia, dia bagi kita, kita pun boleh ajar dia juga. Ingat ChatGPT bukanlah aplikasi untuk menggantikan kepintaran manusia. Masih jauh lagi bagi saya masih jauh lagi. sebenarnya benda yang berlaku di sini taklah se secara uh, taklah baru sangat. Kalau kita pernah ingat Wolfram Alpha semua tu. Uh, dia telah membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Uh, dan Google AI juga mempunyai pelbagai fungsi. Contoh Google Lens, bila kita scan, dia boleh selesaikan masalah uh, yang kita tunjukkan. Contoh masalah formula matematik dan supamanya. Tapi ini adalah perkembangan yang bagus kalau kita gunakan secara baik. Tapi yang penting di sini adalah... Sehebat mana pun aplikasi AI yang ada sekarang, manusia harus menggunakan kebijaksanaannya untuk menyemak dan tidak mempercayai AI bulat-bulat. Kalau kita, manusia pun kita tak percaya, kenapa kita nak percaya AI bulat-bulat? Betul tak? Walaupun ialah, AI tu kadang-kadang dia tak ada perasaan. Tapi kita harus hati-hati. Okay? Itu sahaja perkongsian saya kali ini. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang OpenAI punya inisiatif, pergi sahaja ke... Uh, OpenAI, website OpenAI ataupun uh, cari lebih lanjut tentang chat GPT dalam video ni saya hanya berkongsi pendapat saya tentang perkembangan yang berlaku setakat ini, terima kasih dan jangan lupa subscribe kepada channel saya untuk video-video yang lain, terima kasih